Oke ya balik lagi bareng sama si Jamet, guys ya gesia, ya guys ya ya sekali ini gua mau bermain main, -main dengan si madame desainya eh madame desainya gawes bisa mau bagi-bagi pola buat kalian polanya itu 10 turbo 10 quick SS jangan dicentang bisa ulang lagi 10 turbo 10 turbo 10 quick, habis itu 10 SS doang nah habis itu turbo 20 SS centang baru ngebaik ya polanya pola ngebaik tanpa banyak bacot langsung ngepragain 10 turbo 10 turbo Indonesia untuk masalah baterain terserah kalian mau berapa aja Terserah kalian mau bed berapa aja enak-enak kalian aja ya enaknya tadi kan? berapa enggak bakal kenal loh? habis itu sepuluh 10 gesa kuwik 10 habis itu hmm. juga sambil nyari-nyari gratisan sambil ini namanya ngocok-ngocok kebaikan sebelum ngebaikan biasanya gua kocok dulu kan bisa gua kocok dulu ada ini pola takut rusak pola bisa takutnya ngerusak pola bos juga juga gua pola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 habis itu dua puluh empat, disini tuh paling dekat, paling diperkali ya sama sepinya, guys. Ya, karena milih-milih sepinya, sepinya, oh, uh, kucing uh, burungnya, kau Burung yang enggak nyampe ujung, enggak nyampe, nyampe ujung. Asnya, nyampe ujung asnya, asnya, asnya, ujung asnya, asnya, asnya, asnya, asnya, asnya, asnya, asnya, habis itu baru kita centang di asnya, asnya, asnya, asnya, asnya, asnya, Habis itu bisa baik. dan pecahan kecil juga nggak apa-apa di luar yang penting tar di dalamnya dan ya. di dalamnya perkaliannya tolong dikondisikan sama. tolong perkalian sama sepinya dikondisikan dan ya tolong tolong. tolong. ini kita buy, bisa ngebayanya cuma di SS doang bisa ngebayanya cuma di SS dicentang layar doang, centang lewat di layar doang misalnya turun doang, centang layar doang baru langsung kita bisa dan yaitu, perkalian sama sepinya dah. perkalian sama sepinya kucingnya keren kalian sama sepin nya kalian sama sepin nya dan yuk, dan yuk. Kali, 50, eh, kali 50 kali 20 kali 25 15 10 15 10 15 10 mm. kali 5 sepin 8 lumayan 2 kira kali 25 tuh 2 kira kali 25 tapi ngapak bisa lumayan bisa lumayan dari pada lumayan dari pada nanti kali 2 dan yuk diisi diisi dam dam dam dam, teman-teman enggak apa-apa enggak apa-apa Hai damyuk damyuk damyuk tolong kondisikan namanya belum ada yang nyambut tolong kondisikan milnya tujuh punya tujuh enggak tuh sensa-sensak bos pro perlu jadinya berusaha tuh pro depan sini juga enggak putus sensa bos tuh sensa saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, yuk saya, saya, saya, saya, saya, lagi saya, saya, dam saya, saya, saya, kita ulang lagi Cobaan pertama dikasih profit lumayan, bisa percobaan pertama dikasih profit. Kita coba ini dua kali: ulang lagi 10-10 turbo-10 turbo-10 turbo-10 quick 10 ss sepuluh, sepuluh, centang sepuluh, sepuluh, udah profit sepuluh, udah profit bisa. kasih gratisan enggak nolak dan Jangan dua doang kayak gitu dan dikasih gratisan enggak nolak dam. Jangan cuma dua doang. Jangan cuma dua 10 ini hmm, sampai ujung kartunya. Hmm, hmm. Dan yuk dikasih gratisan enggak apa-apa enggak nolak. Bikin jadi. Coba. Dikasih gratisan enggak nolak dam ya. Enggak lah habis itu ini ulang-ulang ulang yang kedua kali ini bisa ini yang kedua kalinya pola yang kedua kalinya kita coba guys ya gak gak bis ya bisa dc-nya on double change nya kita on-in bisa King nggak jadi nggak jadi gak jadi will ada will tapi nggak ada yang jadi padahal enak banget tapi nggak jadi jadi jadi jadi jadi jadi nggak ada yang jadi jadi, dan nggak papa di jadi, nggak jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, dikasih jadi, jadi, kalian yang banyak dan ya. request jadi, jadi, dan request jadi, jadi, jadi, request jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, 20 itu centang layar SS Turbo dua puluh nabis itu baru bisa baik. Bisa abis ini baru kita baik. Lihatnya. Di ceker bos Q. Cek depan sini. Oh, dan apakah bisa kita ngebayi di bed seribu dua ratus bisa nggak ya? Kalau dikasih sama memadamnya bisa, tapi kalau madam nggak ngasih ya nggak bisa kalau kata madamnya bisa, oke okay, dam, ya, hmm, Berarti nggak bisa nggak ya? bisa ngabai di batch seribu dua berarti kita ngabai di delapan puluh ya? Tapi semuanya kita udah profit di sini bosku kita ngabai cuma di SS, guys, ya Langsung kita ngabai tanpa banyak bacot yuk, dam yuk perkalian sama sepinya damnya perkalian sama sepinya damnya damnya damnya perkalian sama sepinya tolong kondisinya dan... perkalian sama sepinya tolong perkalian sama sepinya damnya oke kak perkali 8 guys ya hmm uh, delapan oke nggak apa apa guys ya nggak apa apa dan nggak apa apa kenapa nggak sepin sepinya kenapa apa-apa bisa semuanya apa-apa kali delapan enggak apa-apa bisa kali delapan kali bisa sekarang juga bisa jacknya hmm enak banget kayak ujung guys ya langsung nyampe ujung bosku bosku bosku profit profit profit profit guys ya Polanya, pola nya pola 10 10 10 20 bisa langsung buy. Uh, langsung dikasih profit sama Madam Dok. Oh uh, kayak di per, di percobaan pertama langsung dikasih profit di percobaan kedua uh, langsung gede, -gede lagi profitnya. Gitu, nah Adam lagi enak banget, Madam lagi enak banget bisa kayak ini. Ah ini gua udah mau cabut aja mau lumayan bisa gitu udah lumayan dikasih profit sama madem kayaknya di sini dua kabur aja bisa 10-10 nya dan 10-nya oke kartu dulu udah 10-nya enak banget hmm, 10 nih ini padahal enak banget dan oh udah enak banget udah indah depan sini dan kalau enggak produknya Oke ada win oke dan ya si polanya inget ini sama kalian bisa polanya 10-10 abis itu 20 baru ngebay bisa oh uh, sensa lagi bos yang iya, sayang percobaan pertama dikasih percobaan kedua masih dikasih bisa umum enak banget polanya pola pola bisa yuk dan yuk ini mm, kayaknya mm. udah buat cabut aja nih kayaknya dua langgu cabut aja deh, deh. kalau pe kalian pengen tahu gua main di mana gua mainnya debonanja satu tiga delapan bisa di lagi banyak banget yang namanya event ipen even, bisa event deposit tuh banyak banget bisa Kalian di pendeposit itu kalian ting buat new member, app- new member, old member, guys kalian cuma tinggal depo. Buat new member kalian cuma tinggal depo 10 sampai empat minimal 10.000 kalian dapat 10.000 lagi. Terus kalian, kalau depo 50 puluh dapat dua lumayan tuh. Kalau buat old membernya, kalian cukup depo 50 puluh dapat. 20 ribu 20000 jadi puluh 70000 caranya gimana Bang caranya itu kalian tinggal pakai kode repral dari gua kode repralnya Rizal Pijain gua taruh linknya di deskripsi guys, ya. kalian tinggal ikutin aja cara-caranya gimana disitu kalian tinggal ikuti udahlah gua intinya udah profit bisa gua mau cabut dulu mau gua WD in lumayan buat ngopi ntar malam bareng sama ceo gua ada thank you ya buat semuanya dan jangan lupa like share subscribe-nya guys ya komen-komen di bawah gua mau mainin apa lagi game apa lagi terus pola-pola apa kalian keluarin ntar gue mainin gue kontenin tenang aja guys ya kalian tinggal request aja oke okay. thank you buat semuanya bye-bye sampai jumpa lagi di video gue jamet selanjutnya